Hello guys, welcome back again di channel Sundanai Slotery, ya guys ya Di sini kita akan kembali bermain mahjong Waze 2 Dan di sini gua bawa modalnya di 1.500-an guys Dan seperti biasa di sini betting goibnya gua memakai di betting 10.000 ya Cukup barbar, -bar, jadi buat kalian yang modal modalnya receh jangan ditiru ya karena di sini gua bawa modalnya lumayan cukup gede, bukan cukup gede sih, gede 750 gede, boy. Buat gua ya. Tapi ya gua terlanjur penasaran sih. Karena gua mainnya di situs gede 77 dan setiap harinya gue selalu dikasih jackpot tentunya, guys. Salah, ngeri. Oke, okay, perkaliannya di sini connect ya. Oke okay, cuma kali dua aja nggak apa-apa. Kita putar lagi oke okay, satu lagi. Prispin, please, please Bisa, bisa, bisa Prispin. Oke, okay, manjur boy. Gila, gacor, gacor abis, gacor abis, gacor abis, gacor. Mari kita gaskin guys. Kali dua, kali empat. Oke, oh, oke, okay, okay. tenang, tenang, guys. anjir empat putaran, maksudnya kagak dapet sih. Oke, okay. tarikan awalnya masih kurang, mudah-mudahan di akhir Widih hebring banget boy kali enam kali sepuluhnya konek please oke okay. cakep-cakep kali sepuluh Oke okay. gila 700 ribu ya guys ya manjur banget putarannya bos. Oke okay, buat kalian yang mau join yang mau daftar jgd77 langsung aja Gaskin cek uh, pin komen ya guys ya karena gua simpen dan sematkan di sana jadi buat kalian yang mau daftar langsung aja langsung klik sekali klik langsung daftar boy dan buat kalian yang mau join di grup komunitasnya langsung aja guys Ken juga gua simpen di pin komen ya oke oh, ini gua dapat kemenangan di berapa 800 ya di pecahan tadi ya lumayan nah ini dia boy yang gua cari uh, kenapa alasan gua memakai betting yang cukup gede karena sekalinya menang ya langsung gitu ya. Tapi sekali, uh, Prispin lagi boy, Prispin lagi boy, empat gila boy, boy, dua putaran ya. Kita cek di sini. Mudah-mudahan masih dikasih gacor lah ya. kali enam, Wih lima putaran terakhir guys kali 10 jadi please lah oke okay. luar biasa oke disini kita profit gede sih kayaknya guys Di sini kita udah sampai di 2,8 ya mudah-mudahan bisa sampai di 3.000 oke guys kayaknya segitu aja ya yang bisa gua share di video kali ini thank you banget buat kalian yang udah selalu support channel swentani Slotter. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya, guys! Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya, biar gue semakin semangat untuk membuat video-video uh, selanjutnya, guys. Oke, okay, thank you, guys!